Uh! -oh. Uh! Uh! -oh. Uh! Uh! Ya. Itu rejanya enggak kena kah? Enggak usah, enggak usah, enggak usah enggak usah. Ya <laughs> Belum. Ya. Itu rejanya enggak kena Gak usah, nggak usah, nggak usah gerang, nggak usah. Nggak. Hahaha. <laughs>